naik coba Oke okay. kosong juga mm -mm. mantap Oke okay. nih seperti biasa ya kawan-kawan tiga kali kocok naik dia tiga kali kocok naik dia langsung baik gitu ya all-in eh -e. sugan ya dapat tuh cek mamang Joni Oge sugan dapat bener di ulti kali 12 Oke okay. Aduh siya awahan, uh, langsung kita turboken weh dua 20 Hmm sia, aduh lewat kali 20 nya lewat anjing, kali 10 juga lewat lah lewat ke mana aki Oke kuning Merah Aduh aduh aduh aduh totos ya ini mah, ya Ala Ala ala ala Aduh Totos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 Oke ini ini dia ini dia ini dia ini dia ke mana ke ulti ke mana ultike woi kake woi kaldu aja nggak apa apa kaldu kaldu kake kaldu mantap jiwa dikasih dua kali kaldu ya lumayun ya super bagong lumayun lumayun lumayun nggak jadi kungkat ya. Lumbayun cantik ya si kakek Aduh siap boy uduh, uduh uduh uduh uduh uduh uduh Kali 6 ditambah lagi Kali 3 uduh. Semakin merajalela ya si kakek Mega-mega cantik aja kita dapat Tidak jadi Rung, Alah kosong Alah siap Terakhiran kek uh, uh, Ada hijau boleh jadi juga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 Kosong ya, kawan-kawan. Ya, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. kita main di bed 800 saja, coba ya. Tapi desainnya di Onin, siapa tahu dapat lagi ya. Oke, kosong. Aduh, dewa luar, wah, ngantuknya, kawan-kawannya. Aduh, palingan di luarnya juga mau sih, kakek ngulti ya. Oh, aduh aduh oh, oke okay. kawan-kawan ayo tuh gabung sama komunitas mamang joni ih itu lagi ada giveaway mingguan tuh ga ada yang mau tuh Lu ya kan hadiah utamanya satu buah handphone oh, tuh dimana deh itu yang ngasih giveaway satu buah handphone mah nah, komunitas mamang joni hungkul oh, makanya tuh ayo gabung Oke, okay, dua lagi boleh tuh ke, okay. sekitarnya. Nanti mau mengunjungi sematkan kolom komentar ya nama komunitasnya KSS, komunitas lotak santuy bos. Uh, ayo tuh masuk. Oke, okay. alah kosong, kosong, kosong, ngaco, ngaco, long. Oke, okay. ungu, ungu uh, uh, boleh. Oke, dua langsung skater. Boleh enggak dikasih? Ya enak aja. Cuma sebesar pakai emang ini mau langsung dua skater ke matuk bisa. Hmm. Oh, oi satu lagi ya Jesus. ya oh, oh, oh, oh, ini Ini enak ini ini enak ini ini ini ini oh, oh, oh,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 kosong, buduh mantap hmm, mm. kaldu cantik lumayan lah, oke, okay. lagi, oke okay, hijau, hmm, nggak -mm. mm, ada lagi, nggak ada, ayo si boy, oke okay, kali limanya kena, alah pecahannya nggak ada ya.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 nggak ada Hmm kosong Langsung kita gas all in ya kawan-kawan ya Coba lihat ya dapat apa ini ya Di all in ke ngomong joni Pirasat mah bagus nih piling-piling Mamang joni mah ya Kita lihat apakah betul Oke okay. Ungu Iya mantap hijau kuning Alah aku ya, kurang satu kuningnya hijaunya juga kurang satu Aduh cincin bukan satu Iya ini Aki enak ini Ini enak kalau di ulti ini Aki Aki ultimu mana Aki Ultinya mana Ulti aduh aduh aduh Dilihat dipelong pelong dicicinkan Baik si Aki Oke mantap Oke mantap Iya mantap lagi Aki Mana tembak lagi ultinya Anji usus Gak boleh ngomong kasar ya, nih nice, nicce aja, aja ya kawan-kawannya kali enam. Iya si boy, astaga, astaga. aduh kalo kosong ini jam pasti ya Aduh kawan satu di cincin ini, ini Aki, boleh. Aduh si boy terakhir kana, Allah malah ungkat si olah ini mah kotanya pecah Aduh, waduh enak sekali ya kawan-kawan iya sempaksional pertama kita slot gacor hari ini mantap alah waduh kali dua mantap mana lagi yang pecah alah siang gak ada udahan ini mah ya udahan sih wah yang tinggalkan siaki Aki siya